lagi beli apa bang? bang beli apa? bang empat. pakai racikan apa om? ini bos lagi pakai bos. jangan pakai itu jelek. jelek pakai itu ya. Yes. soalnya saya pakai itu. Sampai uh -huh. ini ah, capek aku mau dirara utik utik jadi mak oh, diraku ya marah eh, marake ramuan ya orang orang ini mah shop-nya. Dikiri saya. si merah. Merah merona. Mantap. 20 ribu <guruh> 20 ribu di tangan. Ayo. Toklah. Bung ereda teh, eupanagerek don kumaha sadar mun eh tuh coba apa oh. eh. itu 14 lima belas empat belas apa itu empat belas empat belas setengah hari gitu sebanyak dua tidak boleh, mau kayak itu Hmm, ampun dingin sih sih tapi kali purboli opat kali, nabur, kali mana oh, Atau, kita. Kita. udah mati lepas nih rombong musik rumah mobil gitu coplok don rumah atuh internetun sadar maekoh 2 ampun Garat Masih Lampung. Rampung Terima kasih